Apa nih hari ini nih ya? Berwarna ya. Kita ada di cara apa nih? Masa taf. Uh, aku dong ini nanya. Ini acara. Ya, nih oh acara? Jangan nanya. Iya. Nah, ya. Aku masih bingung warnanya banyak banget di sini. Tapi okay lah Kita Begini, pertama tuh biasanya sih seperti apa namanya sih uh, Ritualnya uh, Podcast ini hmm. Lu Duo Besik wow. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Jadinya hari ini, aku kedatangan salah seorang Berarti benernya sembilan kenalin lah hai teman-teman bom ya? bom? bomberman dan bomberwati bomberman dan bomberwati <laughs> hari ini saya sangat beruntung sekali diundang sama mas Oktav di acara ngobrol-ngobrolnya perkenalkan oh. buat teman-teman semua nama saya, nama aslinya mas? bebas nah, nama asli saya Putu Indra Pratama cuman teman-teman biasanya manggil saya Bulu saya ada di salah satu band band Bali Udah belajar banyak di taula. Belleon Sinatra dan ada salah satu proyek saya juga di luar Belleon Sinatra, Bolo in Bolo? Bolo in Bolo in the in the Strom. Ya, in Ya. Berarti dan Flash tuh ya. <laughs> ya, Blitz kepanjangannya Blitz BLTZ. Oh. <laughs> Bolo, aku manggil Bolo nih. Bolo aja. Bolo. Hmm. Bolo. Dulu sebelum nge ngapain? Eh, nah, sekolah mas maksudnya ya kita gitu, ya. di sekolah ya maksudnya sebelum ngeband maksudnya kok bisa terjun ke dalam kecemplung ngeband maksudnya gimana? Eh, oh, aku mengawali karir ngeband itu di tahun 2003 oh, mas tiga karir ya karir karir oh berarti dulu aku, berarti polo ini adalah pria kan wanita karir berarti, pria karir pria <laughs> karir ya pria karir ya pria karir jadi di Jalan angka Selatan itu ada studio namanya Baenba di Gang Kendari. Baenba musik yang punya Bagio. Nah, aku kebetulan teman-teman jaman-jaman itu kan eranya pang Mas Kompang. Jadi di jalanan kota tuh kumpul-kumpul pang ya. Ya kayak teman-teman. Kali panggitu Pak Edo. Kole pang. Cuma saya enggak tergabung di sana, Mas. Saya cuma dari kuliah jusut gitar dulu namanya. Rodis Rodis Rodis. Nge-kru, nge-kru, nge-kru. kerennya dikit lah, kru. SMA saya kelas 2 itu masuk studio tuh udah keren banget. Ya, keren keren sekali gimana secara jadi. Berarti anak pertama ya putu ya. Anak pertama dari ibu yang kedua. Iya, yeah. bapak saya ganteng yeah. Arjuna juga banyak, loh. berarti salah satu turunan Arjuna bapak yeah. keren, keren Itu nama panggung Bolo kok bisa pakai nama Bolo? Maksudnya gimana sih? Uh, saya itu dulu lahirnya di Tuban mas di Tuban Grio yang dekat uh, apa namanya bandara. Nah jadi di sana kan ada uh, dulu namanya Abri mas angkatan bersenjata Republik Indonesia. Sekarang jadi juga Abri tetap TNI nggak? Oh. TNI lah, oh TNI kan? Indonesia. Nah dulu ada tujuh pasar. Orla menurutku Orla jadi. <laughs> jadi di sana itu dulu apa namanya tempat tinggalnya angkatan. Nah jadi aku besar di sana. Waktu kecil tuh sampai sekarang sih kulitku hitam mas. Jadi ah oh, enggak warna kulitnya gelap. <laughs> jadi waktu kecil tuh aku identik dengan anak anak saudara-saudara kita yang ada di timur, timur timur. Kan tentara itu zaman dulu kan di timur-timur Oh, kan. panggilannya ya, itu bulu-bulu. Ya. Bulu tuh wajah Jawanya sahabat loh. Oh, sahabat artinya. Iya, bulu. Itu. Artinya. artinya bulu ya. tuh kalau di Jawanya tapi Jawa nggak tahu Jawa mana ya. Beneran nih? Beneran. <laughs> bulu. Bulu itu sapa? Bulumu. Oh. Jari bulu. oh. oh, kan. Sahabat. Sopo. Ba -ba sahabatnya siapa? Sahabatnya dia. Oke, okay. berarti namaku uh, sahabat. Sahabat. sahabat. sahabat. Oh, sahabat ya. Jadi itu mas, jadi uh, ada tentara yang sering ngempu aku hmm. uh, Kebetulan uh, rambutnya agak keriting dingin berbulu bolo uh, Ya kulitnya juga agak gelap seperti saya Ini oh, identik lah ya, ah, bulu aja namanya eh uh, ini namanya bukan gelap, bukan okay. Islam putih tua. Aku kagak salah kalau orang jemput kulitku putih masih. Enggak. Ih, enggak namanya kulitku asli itu. Kagak tuh bilang putih tua. Putih tua. Pas banget. Bolo. Kalau lahir tanggal berapa? 8 Juli, Mas. 8 bulan Juli. Zii. Horoskopnya Cancer. Cancer. Dikau tahu? Iya. Iya, Prabu ya? Aku itu pencinta love N bergaul dulu, oh. <laughs> zaman heeh itu heeh heeh heeh karakternya aku heeh heeh nih kamu ya. Aku heeh heeh heeh mas, heeh heeh heeh heeh heeh Oh berarti aliran situ ya? Uh, aku percaya aja, Masa? tapi gak nggak seribu persen lah ya. Yeah. Ada beberapa persennya? Kalau yang berarti yang positif positifnya aja? Ya lima puluh lah. Positifnya untuk membangkitkan hal-hal uh, positifnya dalam diri aja, Motivasi. Motivasi, Oh, okay. mm. bahwa kalau seorang cancer tuh begini. Begini. <laughs> Dan karakternya tuh begini. Oke. Okay. Itu bener nggak tuh? Ah, aku rasa sih. kan yang dibahas tuh. Mm bahkan di kalender kalender Bali kalau kita gitu, kalau keluarannya apa ya aku lupa belakangnya pasti ada rasi-rasi gitu ada wah uh, percaya mas apa pasok buat ah uh, gitu gitu ya, hukum-hukuman ya, ya. Wuku ya. <tik> iya wuku, wuku. ada wuku <tik> sunggoku uh. <tik> <tik> <tik> <Nyalain, tik> ngaleng yang pasti sosok pria kanser ya. uh. yakin tuh ya, kanser baperan orang itu Iya <Tis Tis> kan? cepat emosi ya. Tapi setiap kawan mas Berdiri Mulai band berarti udah berapa tahun tuh ya Ganung... uh, Aku boleh bahas nih Leon Sinatra -nya. Boleh Awalnya Leon Sinatra itu sebelum jadi Leon Sinatra Dulu namanya Leon jatlu di tahun 2003 Aku sangat bersyukur ke bisa diajak bareng Band di baru kan? hmm. nah Alirannya dulu uh, pang sih mas, jam dulu. Oh. Tapi berbahasa Bali. Hmm. Akhirnya muncul Pak Dilolot sama bandnya di dua tahun 2004. Uh, aku nggak begitu dapat warna karena kan barometernya sebuah band di tahun 2004 itu adalah Lolot, ya hmm. kan. Muncul Lolot, muncul uh, uh, Nada Biru, hmm. bintang, Dunia Agung. Nah, akhirnya tahun 2006 aku bubar mas. Bubar. bubar nggak laku uh, <laughs> karena ada salah satu, satu personilku yang uh, meninggal oh meninggal. kenapa ya. kalau boleh tahu kenakalan hmm, kena remaja mungkinnya mana itu dalam zona hitam ya <laughs> apa itu sekitar apa dia kriminal atau nah, senang, senang senang yang dunia maya hmm, maya apa itu it? iya dunia maya kan kalau kalau kalau istilahnya kalau kita anak-anak sana tuh kalau kita yang sering-pakau -sering tuh oke okay hidupnya dalam dunia An Maya An ya, <laughs> dalam dunia sangat terjadi <laughs> ya akhirnya 2006-2007 eh, sendiri tetap pakai nama Leong Leon. jadi Leong itu begini Mas kenapa pakai nama Leong kebetulan dulu bandku itu anak-anak pertamanya dulu pernah nah, jadi dulu di Bali itu kan anak pertama Putu, putu Leong mani ya. kebetulan kita namanya Putu semua kan anak pertama ya Leong aja lah berarti Li, liong tuh tau artinya kan naga liong tuh naga loh artinya oh iya? iya bahasa apa tuh mas? bahasa sananya, bahasa cina juga liong liong tuh naga nah sinatra ini artinya tuh eh uh, sosok yang apa sih namanya yang ber, ber, ber, ber, berpendirian teguh tuh sinatra namanya woi woi kok dagangnya cantik ya, banget bisa, hari ini ya tumben ya. dagangnya cantik Wih. loh, biasanya asem asem <laughs> mas mas oh, ya, dikit, loh, mas gue yang dikit dong mas awas awas, awas. oke okay. terima kasih ini kita hari ini disuguhkan kopi ini oh. okay. aku mau kopi sendiri mas Gak apa apa <laughs> ya nggak apa, apa aku suka kok kopi itu juga yang itu tuh yang, yang itu dah yang itu <laughs> dah ya, aku suka kok desa sahabatku banyak sahabatku di desa itu karena yeah. emang kopi biji-bijinya bukan biji bukan biji sembarangan iya yeah, biji kopi pilihan iya yeah, pokoknya Yolah bijinya akan bijinya biji-biji-bijian lah kok ah. <tahal> <tahal> <Sehingga itu> berbeda <tahal> <tahal> jangan <tahal> apa kata kata ada kata CSI kita don apa <tahal> don't cover just a book <tahal> <tuh> <tuh> gitu lah. Jadi mas, tadi jambu mas kalau Sinatra tadi mas tahun 2006 e, bubar 2007ku sendiri 2008 nikah punya anak namanya Sinatra gede Oka Sinatra hmm. nah, nama nama Sinatra itu pemberian dari kakek saya almarhum hmm. jadi Sinatra itu ada kepanjangan mas bersinatra bersinatra ya Sinatra sinatra sinatra hmm. akhirnya 2007 Solo sendiri sampai 2013 nggak laku Mas nggak laku Ak akibat? karena aku bukan vokalis sebenarnya aku seorang penulis <laughs> oh, songwriter nih <laughs> <laughs> bahasa ke kecilnya tuh ya songwriter, songwriter. Nah, cuman lagunya lagunya love love dulu gitu. wah, nah masalah apapun jenis lagunya kalau bagi saya sebuah karya tuh selalu saya menghargai apapun itu mau itu tentang apapun karena cinta tuh kan kita bisa kupas bukan hanya untuk sesama kita makhluk hidup atau lawan jenis ya. cinta juga bisa ke ya. yang maha kuasa cinta tuh artinya universal ada ya, unlimited ya. ya cinta tidak dalam arti luas tapi ngomong-ngomong boleh -ngomong di boleh silakan artinya enggak tahan aku sekali ya, ini mas kita, aku tuh setiap hari ini ngopi hampir empat kali mas kalau mas tetap oh, berapa kali saya tergantung ini aja siapa yang ngasihin siapa yang ngudekin Pokoknya saya mas asa udah pokoknya. Oke sih. Baunya yang baju baca, sini buat masuk tab nanti. <laughs> Waduh, dengan senang hati. Loh. Terima kasih ya. Terima kasih loh. Tuh mas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, kasih. Akhir 2013 ketemulah Yudi, sipualis. Karena waktu itu saya punya tempat penjualan, tempat shop juga di Jalan Sendi, kan. Nah, Ketemu dia. Ya. Aku sengaja lo enggak nanya kamu posisinya apa, di ya. apa, sengaja enggak mau gua nanyain ya. itu. Ya. Ya. Karena mereka juga udah pada tahu. Enggak mungkin mama tahu. Enggak mungkin dia tahu. Kalau <laughs> kamu kalau enggak tahu enggak mungkin aku ada di sini. Aku <laughs> sok banget di sini. <laughs> aku enggak <kalo laughs> ngelawan tahu kan enggak mungkin. Bisa boleh ah. pagi ya saya minta tolong. Mau enggak ah. support? Ah. Bukan, saya kan dia kan jujur-jujur aja. Ya. Siapa saya nah, aku takutnya net netizen tadi. <laughs> kan kita baru nih, kita baru, kita iya, baru, iya, iya. baru, kita baru merintis, dan mm. mungkin belum banyak orang yang tahu. Tapi ya, semoga aja kedepannya mm. uh, apa yang kita kerjakan ini berkah untuk kita semua. Yes, Sekarang ya. <laughs> ya berarti projectnya selain Dion Sinatra ada, bolo Edison di luar Bolo Endersom dan Leo Sinatra, ada enggak proyek lain kira-kira apa konteksnya musik bebas apapun namanya kita kita lah di zaman-zaman sekarang nih apa zaman apa sih sekarang nih eh uh, zaman apa pandemi ya ha uh, pandemi aja <laughs> apapun itu nah iya <laughs> kan ya, ya, ya, ya. get demilah get demilnya <laughs> <laughs> itu kan banyak sekali orang yang banting stir yang dulunya yang dulunya kerja di hotel yang dulunya kerja bartender, tiba-tiba ya. bisa nah, tahulah kita banyak sekali kan dan yang dulu-dulunya begini dan begitu hmm. sekarang jadi begini dan begitu juga So hmm. gak ada yang proyek-proyek lain dan selain ada sih, mas. tapi tadi keras sombong lagi <laughs> gak apa-apa nah, ya. sombong itu pangkal sehat loh kalau <laughs> nggak <laughs> kalau nggak kalau sehat nggak sombong Gak sombong. Gak sombong tapi kok sombong konteknya masih dalam sebuah karya mas ya, ya, boleh lah kalau mengada-ada aku gua mau jadi orang sombong mas hmm. ya kan setuju kan setuju <laughs> jadi, Tujuk. jadi Tujuk. Di, di luar dua band itu aku juga uh, nulis lagu buat teman-teman yang lain mas jualan lagu Oh. Nah itulah Nah kita-kita nah, nah, nah, kita, nah. kita aja okay. Berarti Bemberman <laughs> dan Siapa yang ingin Merasa punya potensi dirinya Bisa Berseni dalam dunia musik Enggak tahu punya lagu bisa langsung kontak. <laughs> ya kan, Bolo, tolong <laughs> Sintra. Bolo, tolong lu buatin lagu, tapi pesannya cintanya agak pahit ya. <laughs> nah, kan bisa gitu ya, kan <laughs> Cuma aku tipe orang yang enggak uh, bisa nulis kalau enggak ada kasus, Mas. Harus ada kasus dulu baru bisa berkarya. Oh, gitu. Ya, ya Aku punya teman sahabatku kasus tapi ini <laughs> <laughs> nah, <Ketau> kami... <laughs> gara-gara itu tuh, mas. Ah. Jadi di luar itu juga aku ada uh, toko baju mas, di ah. Jalan Angka. Aku boleh promo ini mas? Boleh. boleh. Jadi buat teman-teman yang kebetulan lewat di seputaran Jalan Angka Selatan, kebetulan mungkin ada rezeki lebih, saya doakan yang nonton channel ini rezekinya, rezekinya dilacana, banyak, ya. panjang umur ya. Apakah kita doakan? Sehat selalu. Ya channel ini bakal panjang umur terus jadi bisa mendatangkan figur-figur yang menginspirasi juga, Mas. Iya. Ya, dan saya ada store di Jalan Angka namanya Timpal sederhana store. Timpal? Timpal sederhana. Timpal sederhana store. Ya, ya, ya. Aku tahu tuh. masa sih. Iya, serius aku tahu. Ada di mana? Baru ngomongin. <laughs> tahu, tahu, tahu, tahu, serius. Aku aku ke bidala. Oh. Serius, di Muska, <laughs> orang itu di. Serius, serius aku tahu, dan. Di ya. langka, tahu lah. Di Jalan langka, tuh, tahu, itu, lah, sekitaran Jalan Angka tuh. Itu Dulu ada di pojokan Sangat. Enggak di pojokan sana tuh tempat tongkrongan kita hmm. Minum tua Gimana tuh? Ada di pojokan itu Oke, dalam angka iya, iya, iya. Ada lah Sosok yang memang luar biasa ini Bolo ya Dan Berarti usaha -usaha itu biasa. Ini seperti usaha ya Usaha lah ya, Apa? Usaha kecil UKM Usaha UKM. kecil tapi menengah Iya <laughs> <laughs> UKM Astaga ya Ya harus dong Usaha-usaha jadi di luar itu juga aku Klottingan. lagi... Clothingan Clothingan Clothingan Merchandise dan segala macem yeah. Tentang Leong Sinatra ya Di merchandise-nya atau memang produk-produk Atau uh, punya produk sendiri, brand yeah. sendiri Timpah Serana Jadi, Oh Timpah Serana ini adalah sebuah produknya yeah. Dari baju Brandnya atau... Timpah Serana namanya Jadi gak enggak, enggak di kota-kota kan harus di Leong Sinatra enggak. Bebas ya Bebas Timpah Serana Jadi Timpah Serana ini bukan masalah uh, kondisi hidup mas, uh. jadi kata sederhananya kadang-kadang sering dipesenin mau orang nih, apa tuh? Ya uh, bukan berarti tipas sederhana itu maaf ya konteksnya bukan berarti masalah kondisi hidup tapi pindah hidup, jadi tipas sederhana itu enggak harus orang-orang yang uh, menengah ke bawah aja, teman-teman saya juga ada yang menengah ke atas tetap tipas sederhana. Tetap sederhana. Jadi, benang merahnya tim palsu itu adalah pribadi pribadi yang menyenangkan di setiap harinya. wah gitu boleh tepuk tangan kan? Nih, boleh tepuk tangan, <tuk> nih? ngeri, ngeri, ngeri, -ngeri. ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, asik, -asik, -asik, -asik, -asik, -asik. Ih, makin seru aja ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, Oke, eh, hmm. memang sengaja untuk berkarya dalam karyamu itu memang pakai memang bahasa daerah ya Atau ada bahasa selain bahasa daerah Aku combine mas Combine ya, bahasa Bali sama Indonesia sih. Uh, Walaupun dulu sempat ber, uh, Ada band lain yang sudah memakai kata itu hmm. uh, Cuman aku rasa sih yang sinatra yang mau populerkan hmm. Dua bahasa bahasa oh. Indonesia Jadi, loh, loh, loh, loh, aku denger yang si tuh sempet gini. Ayo, nah, lo bener serius lagunya banyak lho. Aku aja tahu lagunya serius, serius aku tau lagunya serius. Aku jadi malu diri, aku, su aku, aku suka Aku suka lo, lagu uh, apa dia? Easy listening Keci, sederhana, tidak neko-neko instrumennya, hanya pakai apa sih namanya? Pianika kajo, gitar kajo, itu simpel banget loh dan asik, bener asik-asik. Semoga Mas. Enggak emang udah asik. <laughs> Tapi aku dengar katanya sempat enggak jangan dibahas lagi dong Mas. Enggak, sempat ginilah mengalami fase-fase yang Jumlah, ya, yang Jumlah. Jumlah. yang biasa terjadi lah dari dari semua band ya kalau kalau saya pribadi sih <laughs> wajar aja jangankan kita dalam band yes. dalam keluarga kakak beradik aja kadang-kadang ada yang salah, yes. uh, kurang apa ya kurang kurang sependapat setuju Mas. wih asik lu ngobrol sama enggak ngerasa ngomong sama tak tak, tak tak tak tak gitu aja nih. Nih ada aku coba-coba ya. Mungkin masuk. Jadi kita seperti ada season Q&A apa Q&A ya? eh, Q&A Yeah. Queen and Us yeah. gitu deh. Yeah. Ya. Dalam dunia sepak bola tuh TikTokar. Nah, Tiktok. Tiktok. Ya. Kalau dalam dunia maya TikTok. TikTok. Oke. Belum. Cepat ya jawabnya ya. Jangan uh, berpikir ya. Oke. Okay? ini kita lihat seberapa cepatnya dia ya kan. <laughs> ini anak Ben nih. Ben luar favorit. Apa? Ben luar favorit. Green Day. Ben Indonesia favorit, uh, sekarang Bali favorit, yang saya lakukan. Oh, <laughs> hey, hey, hey. iya, favorit iya, iya, iya, iya, favorit iya, iya, iya, favorit? Masa nggak ada yang punya? Belum Bener. Beneran? Bener. Oke, okay. pas Pas aktor <laughs> favorit? Indonesia yang penuhar? Bebas? Uh, kalau di Indonesia, Vino di Bastian Vino Vino, ya. vino. vino. Keluar? Kalau uh, di luar, uh, Jentra Volta aja deh Lawas sekali soalnya Dia aktor ya? Dia penyanyi loh setiapnya ya. Tapi dia sempat main film juga sih Ya? Yes. Nah, ya, Artis favorit? Luar, dalam luar dan dalam negeri lah. Konteksnya apa nih artisnya? Apa aja bisa Pelemboep. Tadi. Bisa Pelemboep. Eh. Iya, Suzuka, aku <laughs> suka. I aku aja suka banget film itu. Tapi aku takut nanti anak-anak aku nonton. Iya, oh, iya, <laughs> ya, ya. Film ini dah, film, film bebas favorit. Ya, film favorit mah. Sidul anak sekolahan. Wah, wow, Bang Rano. Ya, Bang Rano, Bang Rano <laughs> Karno. Berarti aktor favorit Vino Bastian sama John Travolta. Kalau artis favoritnya perempuan nih? Iya perempuan. Ini dia berpikir. Lama? <laughs> <heeeh, laughs> <rana, laughs> <rana>. La, banyak. <laughs> <laughs> Oke, pas nih, pas nih, pas nih. Ah, dinar candy aja dah Hah? Dinar candy aja Wih, candy hanya lo <laughs> Ih, yang semok gitu sih Kita kita udah tahu nih Kita udah tau seleranya Sosok polonisme <laughs> Sosok polonisme seperti apa nih? Kasih, kasih, kasih <laughs> Dinar candy, weh <man. laughs> Wih, ngeri Co? Olap dong Suasana favorit? Uh, sepi Tempat favorit? dalam kamar Figur favorit. tadi ada jere. Woi, yo. Si. Iya, iya. Aku juga favorit nonton. Kan. Em, <laughs> um, kendaraan favorit. Brand. Honda Grand motor. Oh. Buku favorit? Aku jarang baca buku sih, Mas. Hah? Jarang baca buku. Sih. Serius? Biasanya songwriter suka baca buku oh, loh Tapi aku lebih sering googling atau Oh lebih sering Surfing namanya itu oh, iya, iya. Surfing Surfing, surfing Oke okay. Pas berarti ya yes. buku ya hmm. Hobi favorit selain bermusik Kalau pemusik kita udah tau oh, dari sih pemusik bulan. Sepak bola ya Beneran bisa? Dulu dul dulu tuh aku sempat SSB di Perceden mas Di jalan subur itu Oh Ya cuman uh, di. Juniornya apa? Profesionalnya? junior oh juniornya, profesional aku udah dalam pergaulan yang perokok jadi nggak boleh ya. Bukan aku takut aja, Mas. Kenapa tak, apa yang mau jadi ketakutan apa? Kan nggak. biasa aja. Kondisi itu <laughs> terjadi kan. Nafas ya. Hmm. Emang terkontaminasi ya dengan asap nah, rokok uh, ya. Malu aja tuh kalau dipilih dalam dunia profesional sepak bola akhirnya kan jadi camat kan. Carakan <tip> mati. <tip> <tip> <tip> Carakan <tip> mati gak berani <pernah> mainin. <tip> Ya ya ya ya ya. Oke oke oke. Berarti selain musik la, uh, favorit adalah sepak bola. Sepak bola. Ikutin sepak bola sepak bola kayak Inggris, Italia, apa liga-liga itu ikut nggak? Ikutin. gak, walaupun di PlayStation aja. Liga favorit apa? Inggris. Yakin? Inggris hmm, itu Oh, Spanyol gak? Jerman nggak? Spanyol aku ikutin semenjak ada Ronaldo sama Messi aja di sana. Oh tapi asik loh, loh. Apa? asik, asik sampai sekarang asik cuman kalau dibilang tapi sekarang sepak bola yang sekarang udah ga ada penonton ya siapa bilang? ga ada kemarin kuliah itu yes. yang baru itu, terobosan baru dari Inggris hmm. tapi sebelum itu kan baru cuma setahun di masa pandemi aja oh gitu ya? iya bener ya? kok nyengol nyengol kesana? gak <laughs> nah, kalah, luasana lah konteks woy yo yo yo yo yo yo yo yo, yo udara kalau mas octan apa tuh olahraga favorit saya olahraga favorit yang pokoknya ada bolanya di sana oke okay. ya mau bola atau oh, itu paling saya seneng tapi yang jangan bolanya yang masuk setiknya yang masuk bolanya di luar itu <laughs> <laughs> ben favorit ben favorit ya? aku aku cinta oh ya aku kalau kalau band favorit aku cinta matinya tuh Led Zeppelin oh Led Zeppelin The Doors Queen debital uh, The, The nggak ada debital masak nggak ada nggak aku debital nggak debital enggak. ya aku lebih senang sama ini sih Eh uh, boni sih tapi udah meninggal deh boni itu nggak boni debitors oh, bikin band bono oh. oh, itu ya bono itu ya bono youtube ya. jeh bukan bono Sony <laughs> <laughs> Itu teman oh iya iya sepertinya saya kenal <laughs> Di masa-masa begini jujur hmm. aja nih, hmm. Hmm. gak mampu rokok aja udah sasetan, hmm. aneh kan kita, aduh semua serba salah. Kali itu serba... buat email support acaranya booming masuk Okta. Ya. <laughs> kopi disupport baju mati, rokok yeah. disupport email. Aku ya mengerti lah akan keadaan jadi sasetan bro. Sasetan. <laughs> Rokoknya sasetan. Terakhir <laughs> kopi sasetan. <laughs> rokok sasetan. <bro. laughs> <laughs> Gak saya setan ya saya suung. apa itu ya kan? kan saya setan di sini jalan saya setan. Oh saya setan ah saya <laughs> <laughs> mas apa kabar sepantrabes mas Hah? sepertinya saya pernah dengar nama itu hmm. di mana gitu saya kebayang siapa ya iya <laughs> serius serius, serius. Ya, enggak tahu lah gimana. Diarin aja. <laughs> Jangan gue ditanyain berarti <laughs> di cara gue. Ya, Nanti ini. aja yang diacaran lu jatuh. Jangan sekarang. Uh, itu udah udah kayak gini nah. Sosok bolo. Yes. Untuk nih nih nih serius nih. agak serius dikit. Eh, uh, asidan sedikit motivasi untuk generasi milenial zaman now. Ya. Apa? Oh, kontennya masih dalam musik ya, Mas ya? Bebas apapun. Oke, buat teman-teman musisi muda, uh, berkaryalah Anak. kalian di masa muda Alangkah baiknya kalian belajar menulis karya kalian sendiri Bukan berarti kalian uh, kurang uh, spesial Membawakan lagu orang lain tercover Tapi lebih istimewa kalian bisa menulis kary karya kalian sendiri ya Karena semua orang punya masanya, setiap masa, setiap masa ada orang Itu karya teman-teman Tama kenyam tapi <Exact and applause> ya okay. dari sekian panjangnya hmm. boleh cerita sama aku tuh hmm. aku yakin pasti ada satu cerita menarik okay. Ceritainlah sedikit aja konteksnya apa nih bebas namanya kita dalam hmm. apa, menjalankan sebuah apa ya istilahnya pilihan pilihan hidup ya kan hmm. karir Oh, di sini berkarir pasti menemukan Menemukan yang namanya pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang unik, yang lucu Bahkan bisa bisa jadi cerita mistis Ah, ayo dong uh, Bocorin aja Ya, di tahun 2003, 2003 kemarin saya sekolah di SMK PGRI 3 Jadi basicnya adalah perhotelan Jadi orang tua saya berharap saya sebagai karyawan hotel uh orang tua, harapan orang tua itu ya? harapan orang tua, yeah. uh, akhirnya saya ikutin selama 10 tahun uh -huh. setelah, setelah 10 tahun berlalu, sepertinya saya aku nggak klik banget nih sebagai uh, karyawan bukan berarti aku ngeremehin teman-temannya yang jadi karyawan ya karena dalam hidup tuh aku pinginnya waktu uh, rezeki itu aku yang atur sendiri dan akhirnya uh, tuh 2013 ingin punya pilihan sendirilah 2013 aku buat berhenti kerja sama orang Oke. Okay. Uh, dan Padahal dalam posisi itu lumayan loh karirku mas. Uh, Apa nih? Direktur uh, bank. Bukan. Oh, bukan. Kira -kira bukan direktur bank. Nggak. Nah, <laughs> nah, nah, <laughs> uh, jadi istilahnya aku kerja di Black Canyon terakhir hmm. Black Canyon Coffee. Hmm. Yang barista. Uh, barista. Di atas itu lagi sedikit. Wuih. Barista <laughs> super barista lah kalau nah, di atas oh. aw. Nah, jadi di atas barista <laughs> ada captain namanya mas. Ada Wih. captain ya. Atas captain ada super peser. Nah 2013 aku memutuskan buat berhenti kerja karena aku pinjam dana sama bapak buat buka usaha dengan kopi ternyata menarik loh mas buka usaha itu, hmm. tahu jadinya. dulu kan kita berharap nih kalau ada bos yang mengejarkan, kita kita doain, kayak hmm. e, mana masuk bos hmm. karena masih jiwa-jiwanya masih jiwa karyawan. wih wah, mantap ini suka nih? suka. ini adalah tirte pengentek sebang, sebang <laughs> ya, makan <Pahentak> sebang dulu <laughs> <juga boleh>. wah, <laughs> eh di mana-mana kita minum kan pakai apa namanya gelas kecil apa namanya? Floki Nah, itu udah biasa. Oke. Okay. Kalau di bom ini pakai gelas es krim. Ini original nih. Original. Ini sama, Arak Bali rocker. Iya, harus dilestarikan, karepan budaya lokal Iya, mas. iya, <laughs> harus wajib. Bisa kan? Aku bisain lah. Bisa loh Mas. Aku nih kalau udah kena ini hmm. uh, gimana? Gitu. Gimana? Ini? Kenapa datanya terlambat? Enggak terlambat, okay. kok tepat waktu gojeknya aja mungkin kesasar dia tuh <laughs> Dia gak tau jalan Mana so, udah kasih alamat udah Eh paling laki. gampang loh, googling, okay. cek jagir, advertisement langsung ting, yes. Oh gede ya, banget Iya, karena kayak bodoh, tapi pas kirim punggul kan Kayak kurang aja Gak tau <laughs> jagir <laughs> Biar Entak sebangnya Bukan selain itu, kita akan bertemu di penghujung kehidupan Hmm, wow. Lanjut lo. Yes. Ah, keren teman-teman yang nonton nih kalau pingin dapat arahnya ini di Love life tempatnya Pak D. D Ya, kayaknya banyak sih kalau di teman-teman kita, apalagi di Pulau Bali ini. Beliau tahu lah. Pasti tahu. Lanjut dong. Ceritanya tuh pengalamannya tuh. kira akhirnya tahun dua buat uh, buka usaha kecil kopiosot akhirnya aku menemukan, mulai menemukan jati diri mas uh, aku bisa berbisnis, bisa fokus bermusik ketemu hmm. teman teman untuk bermusik seperti sekarang ya, akhirnya lebih menyenangkan lah waktu kita ya tuh keren kita keren nyaratur. keren keren keren loh serius serius Enggak semua orang berani memutuskan untuk berdikari dan mandiri nggak semua orang, masih banyak orang berpikir ah aku kalau gini nanti aku susah apalagi banyak anak anak tuh generasi yang sekarang ya takut untuk melepas apa namanya istilahnya ya sunan nyaman. Selain zona nyaman tuh jajan dari orang tua. Yes. Apa mereka takut padahal kalau mereka anak sekarang tuh udah lain loh pola pikirnya mereka. Hmm. Mereka udah mandiri. Zaman-zaman aku jujur aja, aku orla lah. Handphone aku nggak tahu. Komputer aku bodoh. Zaman sekarang anak-anak sekarang dikit-dikit hmm, udah TikTok, udah ini. Wah, aduh pokoknya cek, gila lah. Satu, aku minta dong tolong. Harapan untuk negeri ini apa? Harapan untuk negeri ini menjadi bangsa yang merdeka dalam sesungguhnya. Woi, enggak sekesakan atau mereka aku? Iya. Berarti itu. kamu sekarang belum merdeka dong. Sebetulnya belum, sebetulnya belum. Sebetulnya kayak narapidana aja e. narapidana, itu. narapidana itu, narapidana tuh belum merdeka seutuhnya. Berarti kamu merasa kayak narapidana dong? Uh, bukan aku aja, aku rasain teman-teman merasakan hal yang sama, cuma gak berani untuk untuk, untuk mengungkapkan ya. ya tanah ku beli, ya. air, air ku beli, tanah ku sewa masih nyewa gak <laughs> nah, boleh lah ya, yang punya maha pencipta maha pencipta keren keren keren lu Aku aku trend. aku aku gak tahu harus menanya apalagi hmm. aku aja yang nanya lah gimana enggak enggak enggak gini ada satu ceritain cerita lucu atau cerita mistis lah serius nih pasti <laughs> gak mungkin gak punya, pasti ada cerita Uh, pasti ada sebuah cerita yang ceritanya memang sebuah cerita lah uh, sebuah kisah sebuah cerita yeah. kayak Alunya al, al kisah al kisah <laughs> diceritakan <laughs> nah mas, kalau cerita mistis uh, secara pribadi aku nggak punya cerita yang aku bagi dalam konteks mistis cuman kalau lucunya aku ada beberapa cerita yang uh, waktu nge-band sama Leon Sinatra kita katanya nge-boom itu di era tahun 2013 kemarin era zaman-zaman nyablberry kan. Yeah. Nah, kita kepedean nih. Banyak nih orang tahu Jogja Salatara kan. Cuman pas diundang ada yang nonton. Enggak. Serius. Seriously. Where the money to? Serius. Itu di mana itu? Yang yang nonton cuma main aja. Enggak, itu di, acaranya dibuatnya di mana? Aku, aku enggak mau nyebutin dah. Aku daerah mana daerah mana? Oh, batu Bulan. <laughs> Berarti masih daerah Batu Bulan. Gianyar, <laughs> Gianyar, Gianyar. Mungkin daerah sana belum. Coba hmm. buatnya daerah Rangasem asem atau Raja oh, iya. atau Denpasar atau Badung sekitarnya. Nah, mungkin beda uh, ceritanya. Uh, uh, enggak juga sih, Mas. Kayaknya kita aja Oh gitu ya. ya ke Tapi uh, dari hasil semua itu kan terbayar. finalnya nah, ya. Gitu. ya, dari dari dari satu orang bertambah menjadi lima orang secara bersyukur sekali. Itu mungkin salah satu ujian dari netizen. <laughs> benernya dia ingin nonton eh biarin biarin biarin, biarin, nonton biarin, biarin. Nonton, <laughs> ya, tapi so mas goon mas iya. tetap nyanyi tetap nyanyi wih walaupun yang yang nonton hanya so lagunya so Roxette tuh so mas goon tuh keren, keren. Roxette pun punya tuh iya Roxette <laughs> <Kyat laughs> mas otak oh, nah, otak keren lo lo keren aku aja Aa, gak bisa ada, sekeren ya. dirimu lo serius nah, nih gitu, ada kata keren lah. dari sekian perjalanan ada gak sebuah mimpi yang belum terwujud Aku pengen punya rumah sendiri dari hasilku bermusik Ma ngeri kali Aminin lu, gue aminin lu, gue sumpahin punya lu Karena kan uh, dari awal kan support dari orang tua hmm, Kurang begitu, tapi seiring berjalannya waktu sangat disupport sekarang sama keluarga Tapi apapun orang tua itu, beliau beliau itu melahir, apa mendidik, melahirkan dan menjaga kita lu Bagaimanapun ya. juga harus tetap ya Uh, dua sosok yang aku sangat hormati sampai sekarang adalah orang tua terima kasih buat bapak dan Meme saya di rumah sampai saja Meme ya pak me bolu nih Meme. me pak bolu nih iya. bolu uh, yang nih <laughs> me ini pisau <laughs> me oke okay, lalu terima kasih banyak lo yes, untuk makasih, waktunya mas. untuk semuanya terima ya. kasih banyak hmm. semoga apa yang bolu harapkan apa yang bolu impikan secepatnya terwujud hmm. segala sesuatu yang belum tercapai semoga secepatnya ah kalau secepatnya uh, jadi ya, bisa segera terwujud semuanya hmm. terima kasih banyak udah datang ke bom terakhir pertanyaan terakhir untuk Bolo yes. begitu dengar kata aku ini kan namanya kan bom nih bom tuh definisi kata bom bagi Bolo itu apa meledak meledak Udah. jadi Seperti album Buluang Sinar bom. Ya. Yeah. Jadi buat teman-teman yang kebetulan nonton, jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan ah, nggak usah, jelek channel ini. Jangan <laughs> Buat yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Buat teman-teman yang sudah nonton, kasih tahu kita berbagi vibrasi kebahagiaan di channel ini. Semoga channel ini bisa panjang umur nanti ya. Ah, kumis. doanya bagus ya. banget ya. loh, wesh. cocok jadi malaikat loh. Oh, <laughs> jangan mas Oke. Okay. Berarti definisi dari kata bom adalah meledak. meledak? Bom hmm. itu ada kepanjangannya loh, sebenarnya. dibongkar mas. Kalau aku banyak banget, hmm. bekas orang miring, okay. Oh. Okay. bebas ongkos mabok, okay. Wih, hmm. banyak aku. Hmm. Kalau dirimu nggak ada meledak aja ya. Bom tuh kalau dengar kata bom apa? Oh. Meledak gitu. Oh. Ada nggak? Ayo, satu, meledak. Dua, meledak, meledak. berarti M doang, meledak. Oh, maksudnya diberi kepanjangan nih. Definisi okay. Apa? Ya itulah. Kata-kata itu kalau dipanjangin berarti M doang dapat tuh meledak. Meledak. Okay. B sama O-nya? B-nya aku definisiin bahagia aja dah. Bahagia. Hmm. Terus O-nya? Oh nya adalah apa apa apa O-nya apa apa, apa, apa, apa. <tuk> <tuk> <tuk> uh, enggak ya kan aku ganti aja dah ya uh, apa tuh ya beberapa orang mabuk aja <tuk> <tuk> <tuk> oke baik. oke pemirman dan pemirati kita akan lanjut lagi kita akan ketemu lagi di, di apa ya yang lanjutnya apa sih masih aja sih lanjutnya Kayak macam-macam di di sisi sisi tuh -si lo kalau ngomong ada ada ada gitu lo. <tuk> <"Ey>, pisau. <tuk> oh, di pincer ya lo. Kita ke tempat next episode berikutnya. Bam.